Baik, selanjutnya adalah kita ngatur store settingnya. Jadi ini bagian yang paling penting karena ini bagian uh, di mana bagaimana tampilan aplikasi Anda ketika dilihat di Play Store. Oke? Okay. Jadi pertama-tama tentu Anda ke sini, ke masih ke setup your app di bagian yang ini. Silakan an app category. Yang pertama tentu kita pilih game. Kategori gamenya apa? Game action, begitu ya? Anda bisa tambahkan teks kalau mau teks yang lebih Uh, apa namanya lebih spesifik. Ini gamenya apa sih? Actionnya action apa begitu ya? Nah, Anda bisa tambahkan The, uh, tag ini membantu pencarian. Sebenarnya jadi tidak ada salahnya jika diisi. Kemudian story stringnya, oh ini website-nya nggak usah setelah marketing. ya Save. untuk nomor telepon anda mesti profile dengan format plus 62 ya supaya bisa disimpan oke, okay. nah kita balik ke dashboard Di sini anda bisa lihat Set up your store listing. Anda klik. Nah, di store listing ini banyak sekali yang harus diisi. Ya, saya hanya menunjukkan aja sekilas ya. pertama app name-nya apa, short descriptionnya apa, kemudian full descriptionnya apa. Ya, ini akan nongol di Play Store Anda. Grafik. Nah, ini penting. Jadi, Anda mesti menyediakan graphical asset untuk app Anda. Yang pertama ada app icon ya ada ketentuannya 512 ke kemudian feature graphics ya feature graphics yang ditampilkan di play store di bagian halaman home-nya biasanya uh, sifat uh, tipenya pcg pack kemudian screenshot nah ini wajib di upload minimal 2 maksimal 8 screenshot dengan ketentuan ini nah ini harus ada jadi anda harus upload screenshotnya dan seterusnya dan seterusnya saya akan kasih contoh yang udah kelihatan gitu yang sudah sudah ada begitu ya ada contoh tampilan yang udah ada screenshotnya uh, sebentar uh, listing nah ini ini ada iconnya feature graphicsnya dan ada screenshot screenshot yang anda profile gitu ya karena nggak nggak pakai bukan tablet maka nggak ada tabletnya. Nah, itu penting, yang, itu penting Anda provide ke sana. Oke. Okay. Nah, ada tools yang bisa, generate tool tools, yang bisa dipakai, kalau Anda nggak mau pusing bikinnya, Anda bisa pakai ini http www.noryobi.graphic.generator yang memungkinkan Anda untuk mengenerate graphic-graphic uh, assets yang tadi, khususnya untuk Playstore. Oke, okay, ini contoh penampakannya. Nah. Oke, okay, berikutnya adalah kita masuk ke tahapan publish gamenya. Oke. Okay. Jadi di sini ini adalah jangan terburu-buru merilis game Anda di marketplace. Ya. Jadi harness the power of testing. Jadi manfaatkan baik-baik testing, ya, testing aplikasi Anda. Jadi sebelum Anda benar-benar rilis ke publik, sebaiknya Anda tes dulu aplikasi Anda. Testing itu macam-macam teman-teman. Ya, kalau di termnya di playstore itu sebenarnya ada dua hal, ada dua yakni testing serta rilis testing itu ada tiga di playstore yakni internal, close, dan open testing sedangkan rilis ya, cuma satu rilis itu artinya benar-benar dirilis secara publik nongol di playstore, bisa di download user, dan bisa di rating oleh user kalau testing ini di, ada uh, hanya open testing yang nongol di playstore dan user bisa download, tapi nggak bisa di rating ya. sedangkan dua ini, close sama internal, ini untuk uh, kita pribadi Ya, internal testing ini yang pertama adalah untuk secara cepat mendeploy aplikasi Anda untuk distribusikan ke tester Anda. Ya, 100 tester. 100 orang tester yang manually harus Anda tambahkan. ya Jadi, hmm, saya tunjukkan aja Jadi, misalkan eh, di sini saya mau bikin internal testing. Jadi, Anda bisa lihat dari ini kok oh iya sih ini ini gak saya jalankan tadi ya iya yeah. uh, select tester untuk internal testing oke okay, pertama uh, kita tambahkan testernya jadi untuk menambahkan tester anda bisa create email list di sini anda ketik uh, nama nama yang mau anda tambahkan misalkan Joe koma Rudy koma Dina dan seterusnya, kemudian namanya, uh, emailnya bejo@bejo.com, at bejo Rudy@Rudy.com dan seterusnya, dipisahkan dengan koma. Anda bisa juga pakai CSV sebenarnya. Kemudian di save oke? Okay. Setelah setelah Anda punya tester, setelah Anda punya tester, maka Anda bisa uh, ini ya, bisa membuat rilisnya, rilis untuk tester Anda. Jadi setelah testernya ready, kita create a new release. Nah, di bagian "Create New Release" ini, uploadlah app bundle yang tadi sudah dibuat di Unity. Oke, okay, ini ya. For launcher .aab ini, saya coba drag and drop ke sini, Gener generating your app signing key, uploading for launcher Selanjutnya, dan tulis rilis name-nya ini bebas mau ditulis apa misalkan ball launcher version 1.0 begitu ya dan rilis note rilis note ini um, apa namanya tulisan update ya misalkan bug fix gitu ya atau uh, in-app purchase implemented, jadi ini bebas Anda menuliskan apa, biasanya kita ngisi informasi, versi ini itu ada pembaruan apa ya. dan Anda gunakan tag NUS seperti ini, uh, untuk memprovide informasinya, jika uh, audiens Anda lebih dari satu negara, Anda bisa gunakan tag yang lainnya untuk menuliskan release note-nya dari untuk berbagai macam bahasa dan negara, oke okay? Setelah itu jika di save maka tester uh, Anda akan di notifikasi melalui email untuk mendownload aplikasi Anda, gitu ya, untuk nyobain aplikasi Anda dan Anda siap mendapatkan feedback, gitu ya. Dan tentu saja tidak bisa di search di Play Store, oke? Okay? Jadi satu-satunya cara untuk mendownload aplikasi adalah melalui URL yang dikirimkan oleh Google itu sendiri. Nah, apa itu app bundle? Saya, saya kembali lagi di awal tadi saya jelaskan. Kita nggak pakai APK, kalau pakai app bundle kita pakai .aab gitu ya, apa itu? Uh, sejak Agustus 2021, um, semua apps yang di-publish di Playstore wajib berbentuk Android app bundle. Jadi ini format yang lebih efisien ya untuk aplikasi Anda karena dia ukurannya lebih kecil dibandingkan APK. Kenapa kok bisa begitu? Nah, Anda lihat kalau APK zaman dulu, maka semua fungsi-fungsi dari aplikasi Anda itu di -build. entah usernya pakai atau nggak pakai, pokoknya di, didapatkan oleh user tersebut contoh ya, misalkan ya, si uh, user ini low-end, jadi nggak bisa nampilkan high-resolution nggak nampilkan aset-aset tertentu nggak bisa ditampilkan bahkan icon-nya mungkin nggak bisa nampilkan icon yang high-res namun APK-nya sudah punya itu semua, jadi user si low end ini mendapatkan file yang besar karena isinya komplit begitu ya. Nah kalau dynamic delivery, ketika didownload oleh user X yang low end smartphone-nya, maka si user X hanya mendapatkan yang dia butuhkan saja sehingga ukuran yang ukuran download size-nya itu uh, apa namanya lebih efisien, lebih kecil ya, sehingga tidak mengherankan uh, user A dan user B ukuran file, file yang sama nih ya uh, game yang sama itu bisa beda satu dengan yang lain ya itulah keunggulan uh, app bundle Nah Oke okay. jadi ini tadi saya sudah demokan teman-teman ya jadi internal testing untuk close testing itu mirip seperti internal testing cuman lebih gede lebih banyak ininya apa testernya Oke okay. uh, antara 200 sampai 2000 user Ya, testernya lebih gede, Close testing, kemudian open testing. Nah, ini open testing. Ini kita sebut beta juga, ya. Dan pada open testing ini, beneran aplikasi Anda bisa di-search di, di PlayStore, dan ada logo beta, ada tulisan beta. Begitu ya, user bisa download, bisa nyobain, bisa di-search oleh user di PlayStore. Tapi nggak bisa di rating, ya. Dan ini kesempatan yang bagus, yang audiensnya lebih luas, gitu ya. Bukan audiens yang kita pilih, ya benar totally real audience. Ya, mereka akan nyoba aplikasi Anda, dan yang Anda butuhkan adalah feedback, feedback yang berharga. Oke, okay. ini adalah contoh aplikasi uh, public status yang Anda bisa baca sendiri di keterangan di PlayStore, mulai dari draft, ide dia internal, atau production. Atau remove by Google karena ada eh, ada sesuatu yang kurang, dokumen kali ya. Anda kurang memasang dokumen tertentu. Suspended itu ada melakukan pelanggaran, ya, disuspend oleh Google. Nah, harap diperhatikan bahwa eh, ketika kita publish aplikasi kita, maka ada semacam review. Review on, offline, review manual yang dilakukan oleh tim staffnya Google ya. Mereka akan melihat, me, memeriksa aplikasi anda ini sesuai atau tidak, ya mengikuti aturan dan requirement atau tidak. Dan uh, biasanya butuh waktu yang sedikit lebih lama. Dulu itu cuma tiga hari ya, tapi mungkin kondisi sekarang bisa sampai satu minggu, ya. sampai dua minggu untuk mereview app anda. Oke, okay. jadi hasil reviewnya apa? Uh, Pertama statusnya bisa in review, ada yang app rejected, artinya app Anda di reject karena nggak memenuhi ini-ini dan itu disejelaskan. Anda tinggal ikutin aja supaya bisa di accept. Update rejected itu mirip kayak app, bedanya kalau app itu mungkin aplikasi yang pertama kali di publish, kalau update adalah versi 2, versi 3, dan seterusnya yang di reject dengan alasan yang berbeda-beda. Ready for review, previous, dan sebagainya. Nah, ini sedikit hal yang perlu Anda ketahui, updating or upgrading the game-nya. Setelah Anda punya app yang nongol di Play Store, kemudian Anda ingin menambahkan fitur baru di dalamnya, maka Anda harus mengupgrade upgrade meng game Anda. oke okay? Misalkan mungkin ada bug yang harus diperkenerin, ada implementasi fitur baru, atau mungkin menghilangkan fitur yang Anda. Untuk itu, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda menaikkan, bundle version code di player setting ini di increment dengan angka lebih besar, lebih besar satu ya dua misalkan. Jadi waktu di-upload di Play Store konsol maka Play Store konsol akan ngecek ini bundle versionnya sudah ada sebelumnya. Kalau belum ada, maka oke, okay, tidak masalah. Tapi kalau sudah ada sama-sama satunya, maka akan di reject Dianggap sebuah versi yang sama, ya. Jadi ini harap diperhatikan, dinaikkan satu lalu di build ulang. Nah berikutnya adalah setting up merchant account ya. Jadi uh, terutama bagi anda yang menggunakan in-app purchase, in-app advertising dan uh, paid app mungkin ya. Jadi anda perlu mengaktifkan merchant account. Itu ada di dalam menu setup payment profile dan ada macam-macam yang harus diisi. Termasuk kredit, kartu nomor kartu kredit dan Google akan mengirimkan pembayaran setiap bulannya untuk aplikasi yang revenue-nya di atas US $1. dolar, jadi satu dolar pun anda akan dibayarkan oleh Google, ya revenue-nya bulanan. Uh, selain menyeting marketplace, eh, merchant account, maksud saya, anda kalau misalkan anda punya in-app purchase, punya produk yang digital produk yang jual anda bisa lakukan setting atau manage produk anda di in-app product, seperti yang ada di sini, oke? Okay. Uh, secara nya itu sama persis dengan yang pernah Anda dapatkan di materi United E-Leverages. Anda bisa create, manage product, dan seterusnya. Bentuknya bisa manage product ataupun subscription base. Nah, seperti itu. Oke, okay. nah itu teman-teman tadi untuk Play Store. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang iOS, ya apa bedanya begitu ya.